Permisi. Kum salam dari mana nih? Asalamualaikum. Halo. Asalamualaikum, Bapak. Kum salam dari mana nih? Pak, mohon saya dari Minasa. Iya, ada apa? Halo? Halo? Iya. Halo. Iya. yang ada masalah dengan Dodi? Iya ada, ya, ada apa? Itu cara bapak ya. Maksudnya? Maksud saya, maksudnya biar Dodi satu biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, ya, dari mulai kejadian saya tuh nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang menangani itu istrinya. Oh, saya telepon Amah saja kalau gitu ya. Iya. Iya. Bapak percayakan saya, saya juga tidak akan, ya, apa ya, nyudutkan Dodi. Tidak, Pak, saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya, Pak. Iya, iya. Saya, ya, di... saya hubungi ama Pak. Ya, iya, iya, iya. Saya anaknya Pak Sugiri juga, Pak. Hmm, iya. Sugiri, sugiri almarhum, 73. Oh iya iya. Ya Pak. Saya ini mas, penyakit jantung ini mas. Jadi saya ya, sabar, sejak sejak kejadian sama sekali fast, disambar geledek ini saya. yang ngurus semua ama itu Iya, Pak. Saya celupnya ama ya, Pak. Ya, silakan ya. Ya, atur loan Bapak. Ya,